bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan Nah ini ada kegiatan Pak Prabowo ya hari ini hari Senin 26 Desember 2022 nah kalau kita perhatikan kawan ini kalau tidak salah ini kegiatannya di Surabaya ya ini di Surabaya Nah, kalau kita lihat di situ Pak Prabowo berada di Surabaya berarti bersama dengan kiai-kiai atau ulama-ulama yang ada di Surabaya. Nah di sini kita melihat ya adab dan etika Pak Prabowo yang tidak pernah berubah ya Cium, mencium tangan para ulama ini nih ini kawan ini adalah sifat Pak Prabowo yang tidak pernah berubah dari dulu ya. Kalau melihat sesukur ya, bahkan beliau masih sempat mendorongnya, mendorong. Itu bukan berarti acting bukan, tapi ini adalah bagian daripada uh, memberikan contoh ya, memberikan contoh kepada kita semua ya, bagaimana memperlakukan sebagai orang yang lebih tua ya, yang lebih dalam ilmunya ya, uh, kepada senior, itulah Pak Prabowo kawan nah ini adalah salah satu pertemuan di sini ya dari berita yang saya baca bahwa diharapkan ya gerindra dengan pkb tetap solid ya mau menjelam apalagi menjelang pilpres 2024 ini nah yang dilakukan oleh pak prabowo ini ya bukan hanya di eh, karena mau maju calon presiden bukan ini sudah sering dilakukan. Kalau saudaraku pernah melihat foto-foto Pak Prabowo ya, ayah foto-foto masa lalunya itu sudah sangat dekat dengan ulama. Ya. Dan juga oh, selalu berkomunikasi dengan semua tokoh-tokoh agama ya. Bukan hanya dari tokoh yang umat muslim, tetapi termasuk yang Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, ini kawan karena memang jiwa nasionalisme Pak Prabowo ini sudah tidak bisa dilakukan lagi cinta terhadapnya kepada negeri ini. Makanya saya katakan di sini bahwa ini adalah salah satu kehidupan ya sehari-hari Pak Prabowo selama ini yang tidak pernah berubah ya terkait adab dan etika ya adab dan etika beliau ya ini yang tidak pernah berubah. Nah, jadi sekali lagi kawan, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo tadi, ya, mendorong eh, kursi PIAI, itu bukan berarti sesuatu yang mengada-mengada, eh, atau hanya sekedar sebuah pencitraan bukan. Tapi saya melihatnya lebih cenderung kepada memberikan contoh suri taladan kepada generasi bangsa Indonesia, kepada kita semua, ya, untuk menghormati sesepuh ya, menghormati orang tua, menghormati yang lebih tua dari kita. Nah ini sudah ditunjukkan oleh Pak Prabowo. Nah sekilas di sini ada uh, informasi terkait apa sih pertemuan di Surabaya ini. Ini ada beritanya kawan, coba uh, saya sampaikan di hadapan saudaraku. Eh, terkait berita ya, uh, informasi yang... Uh, kehadiran Pak Prabowo di Surabaya ini ada beritanya. Coba saya bacakan di hadapan saudaraku sedikit, biar paham. Ini saya ambil dari media online Indo ya, bertemu kiai sesepuh di Jawa Timur. Pak Prabowo dapat pesan agar kerjasama Gerindra dan PKB makin kuat. Nah, Ketua Umum Partai Gerindra Pak Prabowo Subianto menggelar silaturahmi dengan sejumlah kiai supu pimpinan pondok pesantren di Jawa Timur. Pertemuan itu digelar di Kota Surabaya pada hari ini Senin, 26 Desember 2022. Ya, di antaranya ada di antara kiai supu yang hadir ada Kiai Haji Nurul Huda Jazuli dan Gus Abdul Rahman Kausar dari Pondok Pesantren Ploso, Kediri. Kiai Haji Anwar Mansur dari Pondok Pesantren Birboyo, Kiai Haji Ubaidillah Fakih Pompes Langitan Tuban, Kiai Haji Fuad Nurhasan ya Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, Kiai Haji Ali Masuri dari Sidoharjo. Nah Sekretaris Jenderal Partai Gerindra yaitu Pak Ahmad Museni yang turut hadir dalam pertemuan itu mengatakan. Bahwa Pak Prabowo yang kini menjabat selaku Menteri Pertahanan Banyak mendengarkan masukan dari para Kiai Supu Yang merupakan pimpinan dari berbagai pondok pesantren di Jawa Timur Dalam pertemuan yang berlangsung santai yang khidmat ini Menteri Pertahanan banyak mengemukakan tentang pentingnya menjaga keutuhan negara Dan selama ini para Kiai dan NU selalu menjadi faktor penting bagi keutuhan negara," ujar Musani menyampaikan pertemuan itu. "Dikatakan pula oleh Sekjen Gerindra, Pak Musani, bahwa selama ini NU menjadi faktor pengamanan yang cukup dominan bagi negara. Termasuk juga NU mengajarkan Islam yang toleran dan sangat menghargai perbedaan kepada Pak Prabowo." Sambung Musani, para Kiai Supu juga berharap agar Pondok Pesantren jangan dianatirikan. Pasalnya banyak santri di Pondok Pesantren-Pondok Pesantren yang memiliki kemampuan dan pemikiran luar biasa. Karena itu perlu ada afirmasi persamaan. Kiai Kiai Supu juga berharap agar NU sebagai kekuatan besar tidak hanya digunakan sebagai kendaraan politik semata tuturnya. Dalam menyambut pemilu serentak 2004, kata Musa ini lagi, KKI menitipkan agar Partai Gerin dan PKB untuk tetap solid, menguatkan kerjasama politik. Para KKI berharap agar koalisi yang dibangun antar Gerin dan PKB dapat terus dilanjutkan dalam pencalonan ke depan. Pungkasnya, ya dari artikel asli RML. Nah itulah ya kawannya, jadi... Oh, pertemuan Pak Prabowo dengan kiai-kiai, para kiai, suku yang ada di Jawa Timur ini masih juga terkait masalah pertahanan kondisi bangsa yang termasuk masalah Hatil pres 2004. Namun di sini saya lebih menyuriti kepada contoh dan suri tauladan yang diberikan oleh Pak Prabowo kepada kita semuanya terkait adab dan etika. Nah, kalau saya lihat di media sosial, ya, yang tadi situ ada orang tua, anak muda, remaja. Kalau sudah diskusi, oh, malah sudah kata-kata itu, kalimat-kalimat yang dibuat di status itu terkadang eh, saya miris, ya, saya miris kalau ada yang membuat status suka mengejek orang, suka merendahkan orang, ya suka saya meremehkan orang. Saya lihat masih remaja, sampai saya berpikir, apakah ini ajaran orang tua? orang tuanya ya. menghadapi orang yang lebih tua udah udah enggak ada ya sopan santun adab etika ya asal buat status inilah kondisi bangsa kita kawan saat ini yaitu kita krisis tentang adab dan etika krisis tentang sopan santun apalagi nyebar fitnah hinaan oh malang ini saja kawan, saya secara pribadi mengajak sahabat Kurai Indonesia. Ya, mari doakan semoga Pak Prabowo diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan selalu, ya, dilancarkan rezekinya yang banyak dari tempat-tempat yang halal tentunya, dan terus berjuang untuk kepentingan umum, yaitu bangsa, negara, dan rakyat. Demikian kawan, tetap semangat, mereka NKRI harga mati.